Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat dan ya Oke kali ini Saya mau mereview Inpari 32 saya Yang sekarang Udah berusia 74 hari Setelah tanam Pindah tanam ya Nah padinya Berada di Belakang apa di depan saya ke belakang ya. nah bisa anda lihat nah ke sana nanti akan kita review ya soalnya ini kita pindah tanamnya dengan benih yang sudah tua jadi umurnya sudah 30 hari baru saya pindah tanam kenapa ya karena sambil menunggu menunggu bajaknya ya, bajaknya ini nunggunya lama jadi nanti kita lihat hasilnya di umur 74 hari setelah tanam bagaimana apakah anakannya masih bisa beranak dengan normal ataupun tidak ya karena umur pindah tanamnya sudah tua saya biasanya Pindah tanam itu di umur di bawah 25 hari ya, paling muda itu 19 hari dan paling tua itu 24-25. Nanti kita akan mereviewnya. Ya, kita lihat ini ya, ini bagian bawah di rawa sudah mulai merunduk padinya ada yang sebagian sudah kuning dan masih ada yang masih hijau dan ada juga ya masih keluar malanya umur sekarang tepat tanggal 14 September 74 hari setelah tanam ya sudah hampir 90 persen 99 persen sudah mulai keluar semua dari bawah kita bisa lihatnya anakannya kalau menurut saya ini kurang maksimal bisa dilihat rumpunnya tuh kan masih kecil popok sudah mencukupi ya karena faktor itu Tani ya sahabat Tani faktor dari pindah tanam yang kita pindah ini sudah tua umurnya umur 30 hari nah bisa dilihat ini yang sudah berisi tapi belum uning ini sudah saya semprot, eh, pakai skor, trubus, ganda 2 MKP Pak Tani, ya. Ya mudah-mudahan hasilnya bisa memuaskan. Kita tunggu saja hasil panennya nanti ya. Nah ini yang bagian di tengah ya Karena sawah ini dari atas sampai ke bawah itu cukup panjang Ini di atas ini daratan Yang di tengah juga daratan Nah yang di bawah ini itu rawa ya Nah bisa dilihat kan? Sahabat tani karya bisa Anda lihat tadi, ternyata di usia pindah tanam kita, kalau sudah tua itu kurang maksimal ya, untuk pertumbuhan anak terutama. Karena bisa kita lihat tadi kan, menurut saya ini kurang maksimal karena usia pindah tanamnya sudah terlalu tua karena menunggu baca tadi itu ya, jadi memang benar apabila kita menanam dan pindah tanam itu usianya sudah tua itu anakannya tidak maksimal ya berbeda kalau kita dengan menanam di usia pindah tanam itu yang muda anakannya pun bisa maksimal ini sudah sudah saya pupuk ya sesuai dengan ukurannya ya karena ini seperempat kita pupuk 1-3 gintal saya pakai PONSKA 2 OREA 2 dan SP1 2 gintal setengah dan kita pakai pupuk organik bentrubus untuk menambah anakannya yang nah, bisa anda lihat tadi kan hasilnya kalau menurut saya kurang maksimal karena anakannya masih ada yang ini kurang banyak tapi nanti kita lihat hasil dari panennya ya kira-kira keluar berapa oke sekian dari saya jangan lupa untuk dukung selalu channel saya agar saya lebih semangat lagi berkarya di tani karya salam petani muda